Setelah Allah menciptakan Malaikat Jibril, maka Malaikat Jibril pun berkata kepada Allah, Wahai Robku, apakah engkau menciptakan makhluk lain yang lebih baik daripada aku? Kemudian Allah pun menjawab, tidak. Mendengar jawaban Allah, maka Malaikat Jibril pun berdiri dan melakukan solat dua rakaat. Pada setiap rakaat solat yang dikerjakan oleh Malaikat Jibril, dia menghabiskan masa selama puluh ribu tahun lamanya. Setelah Malaikat Jibril selesai melaksanakan solatnya, kemudian Allah pun berfirman kepadanya. Wahai Jibril, kamu telah menyembah aku dengan ibadah yang bersungguh-sungguh Dan tidak ada seorang pun yang menyembahku seperti ibadah yang kamu lakukan Akan tetapi, di akhir zaman nanti akan datang seorang nabi yang mulia Yang paling aku cintai bernama Muhammad Dia mempunyai umat yang lemah dan senantiasa berdosa Seandainya mereka mengerjakan sholat dua rakaat walau hanya sebentar dan dalam keadaan lupa serta serba kurang Dengan pikiran yang melayang-layang dan dosa mereka pun besar Maka demi kemuliaanku dan ketigianku, sesungguhnya sholat mereka itu lebih aku sukai daripada sholatmu Hal tersebut karena mereka telah mengerjakan sholat itu atas perintahku sedangkan sholat kamu bukan atas perintah.